serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada info penting banget ya untuk Wardiakono semuanya karena vitamin bahagia akan disuguhkan hari ini lewat channel Youtube Leslar Entertainment Vlog terbaru akan diluncurkan Jam 2 siang nanti bersahabat ya Hari ini jam 2 siang jangan sampai lupa dicatat jamnya Biar nggak ketinggalan, biar nggak kelewat untuk selalu menyaksikan vitamin bahagia Yang disuguhkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment Ini momen keseruan Abang L liburan di kota Bandung ya Masya Allah luar biasa banget ya tuh naik ayunan sambil digendong oleh Bang Boril Abang Fatih mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak ya untuk Lester Entertainment mudah-mudahan semakin solid dan semoga Lester Entertainment selalu sukses dan mudah-mudahan selalu membuat kita semakin bahagia dengan vitamin-vitamin yang selalu disuguhkan Kemudian persahabat disimak juga, ada momen spesial banget nih, dulu versus sekarang. Kita simak persahabat di video dulu, Papa Bilar, ini di videoin oleh Bunda Lesti dengan memakai baju warna kuning. Dan kemarin di unggahan IGS-nya Om Izhar, Papa Bilar pun memakai baju kuning yang sama, sedang bermain dengan Abang El. Aduh, masya banget ya dulu dan sekarang dengan baju yang sama nih judulnya. Masya Allah banget ya pokoknya happy dan semakin dibuat bahagia sekali. Semoga Leslar rumah tangganya selalu bahagia dan langgeng terus. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti Anastoleslar lovers. Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini. Dulu dan sekarang dengan baju yang sama tuh persahabat. Hingga komentar pun banyak sekali ya diberikan. Salah satunya dari akun Siti Aisyah Elis mengatakan, dulu menghibur bundanya, sekarang menghibur anaknya tuh masyallah banget ya Papa Bilar. Selalu menjadi imam yang baik. Untuk rumah tangganya, untuk keluarga kecilnya, amin. Selanjutnya, bersahabat disimak juga. Ini ada postingan foto terbaru yang diunggah oleh Kak Lensa Doni, foto cute, foto ganteng Abang Fatih. Pagi-pagi sudah disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa, makin tambah semangat warga Konoha saat melihat postingan Abang Fatih yang sangat lucu dan menggemaskan ini sih ganteng banget ya Abang L selamat pagi mudah-mudahan yang selalu sehat untuk kita semuanya selalu dipermudah apapun segala urusan kita semua postingan foto kalian saya ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun KR Naningsi banyak tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini yakni dari akun Instagram Sade Siti mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga Leslar dan tim LE dan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Luar biasa banget ya doa selalu dipanjatkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan. Kita juga selalu di kalimat komentar berikutnya dari akun Rida rida.wahyuni.547 Itu muka makin kasep aja sih bang katanya tuh Makin ganteng ya abang L Terbukti banget nih memang ngalahin Papa Rizky Bilar kegantengan dari seorang Leslar Al-Fatih Masya Allah banget Kemudian juga persahabat jadi ya Simak Masih diunggah akun Instagram yang sama kita gak bisa move on bener-bener perselabatnya dengan momen saat Bunda Lesti duet bareng Rizky Bila. Mereka berdua ini duet lagu Mimpi Terindah. Wow, Masya Allah banget ya pokoknya. Selalu bahagia dan selalu dibuat bangga oleh Leslar. Semalam banyak sekali asupan vitamin bahagia yang kita dapatkan. Kita juga bangga kepada Leslar. Mudah-mudahan ya silaturahmi antara alumni Lida DA ini tetap terjalin dengan baik Apalagi semalam banyak artis senior juga yang ikut hadir di acara silaturahmi Lida dan DA alumni Persahabatia ya. Di antaranya ada Teh Fitri Carlina dan Mama Erick Susan yang ikut hadir nih, di acara semalam Tepatnya di rumah Leslar Bangga dan sekaligus persahabat Selalu dibikin bahagia Dan kita lihat juga persahabat di kolom komentar Di sini ada tanggapan indah BMS indah BMS mengatakan Mimpi terindah lagu kesukaan papanya Abang L Tuh persahabat ya, ternyata mimpi terindah Itu adalah lagu kesukaannya dari Papa Rizky Bilar Masya Allah Doakan support dan dukung yang terbaik kita masih menunggu kejutan baru dan cidukan vitamin bahagia selanjutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar menarik dan pastinya cidukan, cidukan vitamin terbaru dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.